Bukan lu cinta luna namanya jika tak memancing pro dan kontra, kali ini ucapannya soal surga yang disorot warganet Di Instagram, artis transgender tersebut unggah video tiktok bersama seorang rekannya. Aksi mereka dilakukan di depan menara kembar di Malaysia. Lu cinta luna yang mengenakan dress selutut tanpa asyik berjoget ikuti irama lagu. Gerakan yang dilakukan bersama rekanya cukup kompak Video tersebut jadi sorotan lantaran caption yang ditulis Lucinta Luna Wanita-wanita penghuni surga tulis kata Lucinta Luna Dikutip pada Kamis 15 September 2022 Caption tersebut memantik komentaran warganet Tak sedikit yang meninggalkan komentar pedas Yang jadi pertanyaannya surga mana yang menerima komentar warganet? Ustadz-ustadz tertawa melihat captionnya Tempal yang lain Ada juga yang menyinggung keputusan Lucinta Luna Soal mengubah kodratnya sebagai laki-laki Udah merubah takdir Allah SWT wa Ta'ala, masih aja bilang bida dari surga lawak lu om, komentar warganet. Sementara ada juga warganet yang pasang badan buat lu cinta Luna. Dia menilai mereka yang menyerang lu cinta Luna kelewatan serius menanggapi guyonan tersebut. Nikmati aja hiburan-hiburan dari dia, masalah dosa urusan dia sama yang pencipta. Yang penting nggak merugikan kita gitu aja sih, komentar warganet. Bye.